Masih ingat siapa pengarang buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang? Ya, benar sekali, Raden Ajeng Kartini atau Raden Ayu Kartini. Sudah tak asing lagi bagi kita, karena perjuangannya sebagai tokoh emansipasi wanita, serta pelopor kebangkitan perempuan peribumi pada masa penjajahan Belanda. Raden Ajeng Kartini berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ketika Kartini lahir, ayahnya adalah Bupati Jepara dan ibunya adalah seorang guru agama di Teluk Awur, Jepara. Ia memiliki beberapa saudara kandung seperti Rukmini dan Kardina. Secara pribadi, beliau tidak suka dipanggil bersama gelar bangsawan miliknya. Ia lebih suka dipanggil dengan sebutan Kartini saja, tanpa gelar Raden Ajeng atau Raden Ayu. Pada masa itu, kaum wanita dilarang untuk menjalani pendidikan dan wanita yang sudah berumur 12 tahun diharuskan untuk sudah memiliki pasangan hidup. Raden Ajeng Kartini sangat bersedih dengan berbagai diskriminasi terhadap kaum wanita ini. Kesedihannya kemudian ia tuangkan di berbagai karangan buku olehnya. Perjuangan Raden Ajeng Kartini tidak hanya dinyatakan dari karangan-karangan bukunya saja, dia juga membangun sebuah sekolah gratis untuk anak putri di daerah Jepara dan Rembang. Upaya dari putri seorang bupati Cepara ini telah membuka pandangan bagi kaum wanita di berbagai daerah lainnya. Usaha yang telah ia lalui sangatlah berpengaruh terhadap kebangkitan bangsa ini. Mungkin akan lebih besar lagi jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan usia yang panjang kepadanya. Namun sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menghendaki takdir lain. Empat hari setelah beliau melahirkan putra pertamanya, tepatnya pada tanggal 17 September 1904, serta masih menginjak umur ke-25 tahun, beliau mengembuskan nafas terakhirnya. Pada tahun 1964, Presiden Soekarno akhirnya meresmikan tanggal lahir beliau sebagai penghormatan pahlawan nasional oleh Rajeng Aden Kartini. Selain tanggal lahir beliau, beberapa uang kertas yaitu 5 rupiah dan sepuluh ribu rupiah juga dipergunakan untuk mengenang nama beliau sebagai pahlawan nasional serta beberapa nama jalan di Belanda juga menggunakan nama beliau sebagai rasa penghormatan untuk usaha beliau di negara Belanda dulu seperti di Amsterdam, Utrecht, Verlo, dan Haarlem Terima kasih untuk kalian semua yang sudah subscribe channel kami selama ini kami masih menunggu pertanyaan unik dari kalian semua dan seperti biasa Yaya dari Ematsu dan Arigato Gozaimasu.